Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Para seher-seher mania Semua tangannya diangkat bareng-bareng Yang cinta dengan Rasulullah tangannya diangkat Yang cinta dengan Habibana Lutfi Semua tangannya diangkat Saluh ala nabi muhammad Nanti tangannya menyapa Rasulullah Tangannya diangkat menyapa Rasulullah ye. Saat jadinya kula kenalkan Kula ta'amun Ta'amunipun saya alhamdulillah hadir di sini bersama keluarga besar, pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai dari Kabupaten Terenggalek. Saya sangat bangga kepada sedulur-sedulur keluarga kami semua dari Sampang. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya yang cinta dengan Rasulullah tangannya diangkat yo, bareng-bareng. Ya Ashiqal Mustafa. Yeah. والحمد لله، الله، سبحان الله Alhamdulillah, walla aillah illallah. Subhanallah, alhamdulillah, I don't know. I don't know. I don't know.